Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat lesti be Lovers, bilovers be dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada dan Selamat pagi, selamat datang dan bergabung Kembali di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan Kabar terbaru, kabar baik Kabar bahagia postingan Dari idola kita Lesti Dan Rizky Bilar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 Bagi yang sudah mensupport channel ini, Bang Iman selalu mendoakan buat kalian mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran apapun segala urusan. Amin. Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di hari minggu ini, di pagi yang cerah ini di Tentunya hari libur kalian happy weekend semuanya, mudah-mudahan selalu bahagia dan pasti akan selalu disuguhkan kabar-kabar baik mengenai idola kesayangan kita. Di pertama persahabat kita awali dengan cedukan dari Ayah Kejora Masya Allah Alhamdulillah makin bangga dan pastinya makin happy banget ya ketika melihat keluarga besar Leslar Dimanapun berada disambut dengan hangat Kali ini persahabat ya Ayah Kejora, Mama Kejora dan Bibi Indi persahabat Disambut dengan baik saat keluarga besar Bunda Lesli ini Ini sudah mampir persahabat ya ke salah satu rumah makan Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan sehat Mudah-mudahan bahagia Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Selanjutnya kita simak juga Cidukan vitamin semalam di malam minggu Masya Allah begitu happy banget Ketika kita semuanya Melihat aksi lucu Dan sangat menggemaskannya BBL Aduh lucu banget persahabat ya Abang Fatih sudah bisa joget dan tepuk tangan dan bisa berdiri sendiri nih persahabat ya, Alhamdulillah Kebahagiaan pun selalu kita dapatkan Dari Lesler family Momen videonya pun juga kembali oleh akun Stendal Putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan Gemes banget, sudah bisa joget sesuai ketukan lagi Masya Allah anak gantengnya panda Alhamdulillah sudah bisa joget dan tepuk tangan untuk BBL Semalam persahabat ya ada Kak Sania dan Bapaji, ini video diunggah di akun Instagramnya Bapaji dan Kak Sania, Masya Allah, luar biasa Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Hakaniati mengatakan lucu banget, Bindal Masya Allah Semakin bikin kangen, sehat-sehat anak kasep, Allah jaga terus Abah dan panda dimanapun Selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik dan dari hal-hal buruk apapun. Amin. Allahumma amin. Masya Doa-doa baik, kita aminkan, mudah-mudahan diijabah, dan dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, para kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun Ika bulan 24 Kok sebentar amat videonya, aku pengen banget bisa lihat lama kelucuan Fatih. Sumpah, ngangenin banget. Aku tidak lihat satu hari rindu banget katanya Masya Allah Satu hari tidak melihat baby L Sudah merasakan kerinduan Luar biasa Bang el Emang orangnya nganginin banget persahabat Apalagi kita lihat juga selanjutnya Ada Cidukan juga masih dari baby L Bersama Baba Anci Masya Allah pernah ngetik persahabat ya Anak ini anak pinter banget Luar biasa anak solehnya panda lagi mau minjem jam tangan, aduh, masya Allah, abang L emang selalu membuat kita bahagia. Doakan yang terbaik ya untuk warga Konoha buat lesser family. Semoga bahagia terus dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga, bersahabat kita simak selanjutnya. Ini ada tentunya kabar yang membuat kita ikutan geram sekali. Saat ada salah satu haters yang memfitnah, apalagi sampeyan menghina BBL, sahabat. Bunda Lesti kejora pun ini langsung turun tangan Tetapi Bunda Lesti menanggapinya dengan luar biasa Dengan doa Bunda Lesti mengatakan Astagfirullah, maunya ciptaan Allah juga Semoga hidup anda dijauhkan dari segala marah bahaya ya Itu kalimat Jawaban tanggapan dari Bunda Lesti Untuk salah satu haters yang sedang menghina BBL namun persahabat ya, akun haters tersebut sudah hilang Kita lihat di beberapa tanggapan komentar di unggahan ini Dari akun Santi7046 Komenannya sudah hilang di Pantau Bunda Kalau ada yang menghina Fatih Kita lihat juga jawaban di postingan ini Ada jawaban dari Viah1863 Ya, aku cari komenannya nggak ada itu persahabat ya Komenannya ternyata sudah tidak ada di Pantau Bunda Lesti, akun harta sudah menghilang. Mudah-mudahan Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kemudian juga, bersama kita mampir ke unggahan Langit Music ini mengenai soal karya lagu Bunda El. Aduh, lagu Lesti Kecewa, kamu tim yang mana nih? Lagu kulepas dengan Ikhlas atau sekali seumur hidup? Kalau mau sih dua-duanya persahabat ya, karena dua-duanya lagu yang sangat luar biasa. Sesuai dengan kalimat caption yang ditulis oleh akun "Langit Musik, gak ada tim-tim sih." Dua-duanya bikin hati nyes-nyes-nyes, berlepas nyes, nyes. dengan ikhlas, didengerin pas lagi di ghosting, sekali seumur hidup didengerin pas lagi jatuh cinta. Hihi. Nikmati sekarang lagunya tanpa iklan Dan tanpa batas dengan keunggulan Premium di langit musik Musik Indonesia juara Masya wow, Allah banget tersahabat. Yuk sama-sama streaming terus lagu-lagu Bunda Lesti Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Untuk karya-karya idola Kesayangan kita Dan jangan lupa juga Banjiri komentar di akun Langit Musik komentar positif Mengenai Bunda Lesti Mudah-mudahan persahabat Tentunya kita selalu mendapatkan kejutan, selalu mendapatkan kabar baik. Apalagi semalam juga bersahabat ya, Bunda Lesi, Papa B bertemu dengan petinggi sinemark. Wow, ini luar biasa, bersahabat ya. Mudah-mudahan ada kabar baik, kejutan bahagia untuk kita semuanya. Masih menunggu cindukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Pengen ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh